Halo selamat pagi pemirsa ini saya dalam rangka silaturahmi ke daerah Semen Gunung Kidul Jogja ini saya lagi berkolaborasi bersama Gendon Semen Channel lolos kali ini kita mancing di spot kolam ikan rumahan meskipun terlihat kecil tapi ini kedalamannya lumayan sekitar 2 meter setengah dan dihuni predator lele berkisar 250 ekor siap panen ini Pemirsa kita menggunakan umpan jangkrik ini Pemirsa dan ini juga cukup digemari predator lele lihat acara mancing lele. Ini Wah, ayo, bau, bau, bau, bau, oh, Lumayan. Oh. Alat sama banyak banyak Solo ini, enggak wow. nggak oh, pakai lama nih, Enggak pakai lama itu kan detik. Ikannya bauf, lur. curan dari kemarin udah malam semati won. Ya ini curan dari merapi. Dari merapi, jadi Dari merapi ini jurannya. gampang ya, muria, luar, nih, kok ada terakhir ini E, konsumsi sak Ena -e, enak e. Ena -e, enak cilek sekalian dapat lagi wow, alah gala tama matang? Singgulia, angkat maling. angkat oh ini ini ya Kita lanjut lagi. What? Oh, nah, lagi. Eh. dapat lagi. <tuh> <tuh> enggak nih. Oh. Saya buka. Ini